Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini tentunya kita ke dan ke kabar pertama para sahabat ya di sini ada unggahan dari akun Instagram Irnawati Anggelo16 yang mana menginfokan kepada kita semua yang belum pada mampir ke channel YouTube-nya Dede OSD tentunya kita tunjukkan para sahabat ya kita gaspol, mudah-mudahan tentunya bisa booming kembali dan trending untuk video di channel YouTube-nya Dedek Lesti nih, para sahabat ya. Selain ke channel Dedek Lesti juga kita mampir ke channel YouTube-nya Abang Bilar, para ya. Ini ada video yang tentunya ngasih kejutan ke Dedek Lesti, kejutan spesial bahagia dari Rizky Bilar, para ya. Ini adalah part pertama, mudah-mudahan tentunya kita segera dikasih vitamin. Dengan part yang keduanya para sahabat ya pastinya bikin baper kita semua Mudah-mudahan secepatnya bisa di up untuk video part keduanya para sahabat ya Kita kompak, kita salut untuk mendukung hubungan Lesti dan Rizky Bilat Dan untuk selanjutnya para sahabat kita lihat ada info dari Bu Harsiwi Ahmad ya Kita lihat aja di akun Instagram pribadinya yang mana tentunya menginfokan bahwa Sinetron Bismillah Cinta Mega Series Ramadan Ini kembali hadir malam hari ini persahabat ya Di Indosiar tentunya pecinta Mega Series Bismillah Cinta langsung aja persahabat ya Pantengin channel Indosiar bahwa setiap hari bakal hadir Kejutan-kejutan spesial dari Ali Syakib dan Margin persahabat ya situ juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan makin seru ya sahabat terus ikutin cerita mega series bismillah cinta sore ini tambah puas nontonnya dengan durasi 3 jam tayang mulai 17.30 waktu Indonesia Barat wow persahabat ya tentunya durasinya 3 jam ini tentunya spesial buat penggemar dan pecinta mega series bismillah cinta persahabat ya mudah-mudahan ada kejutan bahagia para sahabat ya Selanjutnya juga kita lihat ada unggahan spesial banget nih dari India. ya Tentunya teh Indi lagi-lagi kasih kabar speedanin bahagia buat kita semua para fans Dalam postingan teh Indi tentunya ada sebuah kalimat caption dituliskan Hatur Nuhun terima kasih hehe Rizky Bilar Kayaknya lagi dapet THR dari Abang persahabat ya Tentunya sumringah banget nih bahagianya dari raut wajah abang bilar dan teh ini para sahabat, ya, ini cute banget membuat kita semakin bahagia juga melihatnya para sahabat, ya, inilah salah satu bukti bahwa Rizky Bila sangat peduli kepada keluarga dari Lestri Kejorang mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Postingan tersebut juga tentunya telah jadi post kembali oleh akun Instagram Lesdi Bilar Galeri. Underscore. di disini, sebuah kalimat Kelsen dikatakan sepertinya THR lancar jaya. <laughs> ada komentar dari akun Erika underscore disini mengatakan, "Ready bener-bener jiplakannya, oh katanya ya, diganggu oleh ready nih, persahabatinya ini memang cute banget." Antara calon kakak ipar dan adik ipar persahabat ya membuat kita semakin bahagia dan bangga mengidolakan Leslie dan Rizky Bilar. Dan selanjutnya juga persahabat kita lihat ada unggahan dari Ratna Arsin persahabat gadis itu mengunggah. Sebuah postingan foto ketika di acara aksi Asia Kemenangan, Parsabatiah ya, reuni beraksi di rumah saja. Atau, ya, ada Abdel Abirangzi, Lesti Kejoaratu di tag ya. Tentunya, memang manis banget penampilan dari di Lesti dengan memakai gaun berwarna merah. Parsabatiah ya. Sobat, memang luar biasa banget penampilan dari idola kita ini. Apalagi tentunya kita juga berterima kasih kepada Abi Ramzi yang selalu mensupport dan tentunya menjaga dengan tulus hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan para ya, semoga Lesti Kejora dan Rizky Bilar bisa meneladani keharmonisan rumah tangga Abi Ramzi, sahabat ya, bersama istrinya. Amin, ya robal alamin. Dan selanjutnya juga para ada unggahan spesial banget nih. Wow, tentunya para sahabat ya. Kita mendapatkan vitamin sore hari ini Pak Sahabat. Ya ada Rizky Bilar sedang bersantai ini Dan tentunya salpok banget sama Wajahnya Bang Rizky Bilar tatapannya ke handphone Pak Sahabat. Ya aduh kayaknya lagi liatin foto DED -de nih <laughs> Ada komentar banyak dalam postingan tersebut Pak Sahabat. ya. Ya situ ada komentar dari Titik Kaswati 12 Mengatakan apakah mereka itu nggak pernah tidur ya Semoga sehat terus semuanya ada juga tentunya komentar lain dari akun Instagram Nunung Sida. Disini mengatakan Bang rindu ya katanya <tid> Pastinya rindu dong para ya Tentunya kayaknya lagi lihatin foto dedek Lesti itu Aduh para ya memang Asya Allah banget Rizky bilang membuat kita semakin bahagia aja melihatnya ya Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan buat hubungan Lesti dan Bilar untuk ke kabar berikutnya, di sini ada unggahan dari Bang Akbar. Bersahabat, ya, kita lihat tentunya Bang Akbar mengunggah sebuah postingan foto bersama si cantik, Leslie kejora, dan Rizky Pilar beserta istri tercintanya, bersahabat ya, dan anak tercinta dari Bang Akbar. Tuh, tentunya banyak sekali komentar juga dalam postingan tersebut. Ada komentar dari cucu di disini mengatakan yang tengah kapan menyusul punya dedek bayi udah gak sabar nunggu keponakan online katanya ya. Uh, cute, -cute banget komentarnya para sahabatnya. Secepatnya mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia dari Lesnar dan tentunya kita mendapatkan kabar baik dari idola kita tengah pernikahannya para sahabatnya. Kita support, kita dukung buat idola kesayangan kita. Dan mudah-mudahan juga hari ini kita mendapatkan cindukan vitamin manja, para sahabat ya, dari Lesti Bilar. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya ya. Mungkin ini informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang. Mindo, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.